Halo guys, balik lagi di channel Zain Abdurrahman 18 Oke, okay, kali ini kita akan bermain uh, prank 3D ya guys Oke, okay, sebelum so ke gamesnya, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya guys Oke, okay, kita langsung ke gamesnya ya guys Nah, di sini sepertinya si mistiknya ini akan uh, berdandan nih guys nah kita kerjain aja guys dengan styling spray ya guys oke okay. nah di sini dia menyemprotkan ke kepalanya guys wah rambutnya membeku tuh wah si Mi, si Misternya, si mistinya nih uh, akan mengeringkan rambutnya nih guys nah di sini kita kerjain juga nih menggunakan wire atau uh, kabel listrik ya guys nah <tuh> disini si mistinya kesetrum guys, wah kasihan sekali, kepalanya botak lagi tuh. Hmm, nah di sini uh, si mistinya akan menggunakan white lagi nih guys ya. Oke, kita kerjain lagi nih guys dengan ice powder. Oke, dia pakai. Nah, si mistinya gatal gatel tuh dan dia lempar wignya, ah dia kesal sekali guys dan akhirnya selesai. Oke okay, kita lanjut ke level selanjutnya guys. Hmm, sepertinya kali ini si Misti sedang nonton kartun nih guys, sepertinya seru sekali. Nah kita coba kerjain guys dengan cara mengganti uh, filmnya ya guys ya dengan film horor guys. Oke okay, kita setel dividennya ya guys. Nah disitu situ Si mistinya ketakutan guys dan akhirnya dia terjatuh. Ah, jangan sekali ya. Oke, dia lari ketakutan guys. Oke, di sini kita coba kerjain lagi nih guys dengan uh, mencopot baut-baut uh, pintunya nih guys supaya pintunya dia uh, menimpa si mistinya nih guys. Oke, kita coba. Oke, okay. dia membuka pintu dan uh, tertimpa, guys. Oke. Okay. Next level selanjutnya. Sepertinya si mistinya sedang uh, apa namanya? Sedang berjemur ya, guys ya. Oke, okay. kita uh, kerjain dia dengan sting bomb ya, guys. Oke. Okay kita masukkan stinger bombnya ke dalam dan dia uh, merasakan ada yang bau aneh nih guys wah bau apa tuh ya wah dia semakin lama kayaknya semakin sesak nafas guys tuh dan batuk batuk tuh wah hmm. batuk batuk guys oke di sini kita akan kerjain juga ya guys ya hmm, kita coba pakai steel rod ya guys nah di sini kita kunci dari luar nih guys supaya si mistinya tidak bisa keluar no dia teriak-teriak dan akhirnya si mistinya pingsan guys ah uh, jangan sekali guys oke okay, next nah di sini kan si mistinya mau lari nih guys nah kira-kira kita harus pakai apa nih hmm, sepertinya di sini kita harus pakai oli nih guys supaya dia terpleset guys Oke, okay, kita pilih olinya guys, dan kita taburin di rumputnya guys, oke, okay. coba apa yang terjadi dia jatuh guys, Oh dia sangat kesal sekali, eh, okay, dan akhirnya kita menang ya guys ya, kita next level, oke, okay, lepas selanjutnya apa yang terjadi, hmm, sepertinya si mistinya mau berjemur nih guys. Kira-kira di sini ada gergaji sama apa nih ya, lem atau apa ya? Oke, okay. sepertinya sih kita harus uh, pilih gergaji ya, guys ya supaya dia uh, terjatuh nih. Sepertinya coba lihat apa yang terjadi, hmm. wah dia terjatuh guys. Nah di sini kita akan kerjain lagi nih guys nih. Dia kan terjatuh tuh guys Harusnya dia Pakai lotion nih sepertinya guys Nah lotionnya itu kita kerjain lagi guys Coba kita menggunakan Madu ya guys ya Supaya dia lengket Oke kita pakai madu Coba Wah dia mulai oles Olesin ke badannya ya Coba apa yang terjadi Wah Wah dia diserang lebah guys Waduh banyak sekali lebahnya Wah dia lari tuh waduh nah sini kita harus kerjain lagi nih simeternya dengan Coba kita kerjakan dengan net trap ya guys ya Oke okay. Apa yang terjadi wah dia terkurung guys dia terjebak Dia terjebak tetapi lebahnya ada di dalam Wah selesai dan next level ya guys ya oke okay. sini sepertinya si mistinya mau ngeblender sesuatu nih guys hmm, Di sini ada pilihannya mentos sama Lex, lexatif ya guys ya Kira-kira apa ya hmm, Kita coba leksatif aja ya guys Oke okay, kita masukin uh, Dia mulai minum nih guys Coba Wah dia dimuntahin nih guys dia lari-lari tuh Oke okay, di sini ada pilihannya skateboard sama marble coba kira-kira uh, kerjain yang selanjutnya kita kerjain apa ya guys Si mistinya sepertinya sih skateboard guys Oke okay. Wah dia jatuh guys ya ini skateboard dia jatuh guys hmm, Oke okay. level selanjutnya Nah, di sini sepertinya semestinya itu akan loncat ke kolam, guys. Nah, disini di kira sini kira-kira kita kerjain dengan apa ya, guys? Di sini ada pilihannya itu semen dan jelo. Oke, coba kita pilih semen ya, guys. Nah, di sini wah, dia jatuh, guys. Karena kan akan keras tuh. Wah. Oke, guys. Di Selanjutnya dia mau ngapain nih? Mau berjemur ya guys ya? Nah mau berjemur, kita pasang. Oh ya ini pin, kayaknya sih fungsinya kalau dia uh, duduk di situ, dia ngedudukin si pin ini guys. Maka dia akan sakit sepertinya seperti itu ya guys. Nah di sini ada juga wupi. Wupi itu seperti kayak bantal di buat di kursi ya guys. Oke, okay. kita coba pakai pin aja ya guys. <tuh> Oh kan, jarum ya, ini pakai jarum. jat yang dukin jarum di sakit, guys. Wah, diseksa sekali, sekali tuh. Oke, okay, next levelnya nya hmm, sepertinya si misi ini mau pakai baju yang bagus nih, guys. Oke, okay, kira-kira kita kerjain dengan apa ya, guys? Apakah kita gunting bajunya Atau dengan kita Masukin semut nih guys ke bajunya nah, Sepertinya sih kita masukin semut ya Oke kita masukin semut guys hmm, Coba apa yang terjadi Wah dia gatal-gatal guys Wah Dia hari tuh Wah di sini dia Rencananya mau uh, Membersihkan dengan air guys Oke, okay, di sini ada pilihannya. Tawal itu lap, sepertinya ya. Yang ini, eh, uh, kita pakai yang lens, ya guys. Oke, okay. nah, kita macet, bikin itu macet, guys. Sepertinya, guys, ya kan? Dia tidak bisa buka airnya, kan, guys? Hmm, oke. Okay, nah, di sini kita sepertinya harus kerjain, selanjutnya harus pakai heat spray. Oke okay. Coba kita lihat apa yang terjadi Waduh dia semakin panas-panas kayaknya Mungkin gatel tuh Makin panas mungkin gatel Oke okay. Akhirnya kita uh, menang Oke okay guys Mungkin uh, untuk videonya Sampai sini aja Dan selamat menonton untuk video selanjutnya oke dadah